halo adik adik, selamat pagi. gimana nih kabar pada pagi hari ini? tidur semalam nyenyak gak? nyenyak dong. mimpinya indah kan? ih nah sekarang kakak mau menemani adik-adik untuk saat teduh pada pagi hari ini. sebelumnya, ayo kumpulin dulu nyawanya, simetriskan posisi duduk. nah kita konsentrasi dan siapkan alkitabnya. Bacaan alkitab kita pada pagi hari ini dari Yohanes 19 ayat 25 sampai yang ke 30. Yohanes 19 ayat 25 sampai yang ke 30 ya Nah kalau misalkan Alkitabnya sudah siap Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Al Bapa kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah boleh membangunkan kami Dengan kesehatan dan nafas kehidupan yang baru Tuhan Untuk menga kami mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini ya Tuhan Tuhan sebelum kami mengawali aktivitas kami Tuhan kami ingin mendengar sedikit dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Bacaannya dari Yohanes 19 ayat 25-30 yang berbunyi demikian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid,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 Karya-karya seni Michael mengeksplorasi banyak segi kehidupan Yesus. Tetapi salah satu karya yang paling mengharum, mengharukan datang dari salah satu yang paling sederhana. Pada dekade 1540-an, kakak belum lahir, Michelangelo membuat sketsa Pieta atau gambar Ibu Yesus memangku tubuh Kristus yang sudah mati. Untuk sahabatnya Victoria Colonna. Gambar yang dibuat dengan kapur itu menulis "Melukiskan Maria yang Mengenggadah ke Langit," sambil memangku tubuh sang putra yang sudah kaku. Menjulang di belakang Maria adalah sebuah salib yang pada palangnya tercantum kata-kata dari "Sajak Berjudul Paradise" atau Firdaus, karya Dante. Tidak terpikirkan oleh mereka harga darah yang tertumpah. Maksud Michael Angelo sangat tegas, ketika kita merenungkan kematian Kristus, kita juga harus memikirkan besarnya harga yang telah dia bayar. Harga yang dibayar oleh Kristus tercakup dalam ucapannya, sesaat sebelum dia mati, sudah selesai. Yang ada di Yohanes 19 ayat 30 tadi ya, istilah sudah selesai atau terselesaikan bisa berarti suatu utang sudah dibayar lunas. ...suatu tugas sudah tuntas dikerjakan, sebuah korban telah dipersembahkan, atau sebuah mahakarya sudah rampung. Setiap pengertian tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan karya Tuhan Yesus bagi kita di kayu salib. Mungkin karena itulah Rasul Paulus menulis, Aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Itu ada di Galatia 6 ayat 14. Kerelaan Yesus Kristus untuk mati menggantikan kita menjadi bukti abadi betapa besarnya kasih Allah kepada kita. kita ketika kita merenungkan besarnya harga yang telah dia bayar, kiranya kita juga memuji cinta kasihnya dan bersyukur untuk pengorbanannya di kayu salib. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, yuk kita minta Roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi dapat uh, kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur ke kepada Bapa di surga. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik, pakai masker, jaga jarak, dan jangan nongkrong. Tuhan Yesus memberkati.